Puasa itu Allah tinggikan, Allah utamakan karena dua hal. Pertama sirun wa amalun batinun. Puasa itu amal sir, amal yang rahasia. Orang nggak tahu kalau nggak dikasih tahu. Wa amalun batinun itu amal batin. Maka orang-orang yang ingin mengolah batinnya dia harus puasa. Puasa itu punya rahasia, yang rahasianya nggak ada pada sholat, nggak ada pada sedekah, nggak ada pada zikir, nggak ada dibaca Quran. Kenapa? Karena Allah mengatakan dalam hadis Qutsi, as Li Wa Ana ajizibih. Hadis Sahih Bukhari Muslim. Puasa itu milikku. Nah, ini ini hampir setara kata beliau dengan ayat. Surah Al-Hajj ayat 26 Sucikanlah baitku, Rumahku Jadi Allah menyebut Dan memuliakan Ka'bah Dan mengatakan itu rumahku Tapi Allah butuh rumah nggak Pak? Maksud rumah di situ adalah Rumah tempat menyembahku Tapi rumah tempat menyembah Allah itu Itu benda Bener ya?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 Jadi puasa ini amal amal dahsyat. ya bisa menutupi kesalahan. Maka nah, makanya Nabi Adam dulu sujud 40 hari 40 malam, nggak makan nggak minum. Ada yang kuat begitu nggak, bang? Tapi wajar. Nabi Adam tubuhnya tubuh surgawi, nggak makan nggak minum juga nggak masalah 40 hari. Kita 4 jam udah langsung bingung ya. Nih, gak tahu ini nggak tahu nih nasi apa nih hari ini nih. <laughs> Kebuli lagi bukan ya, membuli kali pak. Syukran. Laya Raul Khal Kualaya Tuh Hulu Huriyah, tidak ada makhluk yang melihatnya sehingga ria tidak mempunyai tempat pada puasa. Kalau solat masih bisa ria enggak? Masih pak. Coba aja cek sendiri. Kalau rukuhnya, sujudnya lebih lama di masjid, di rumah ngebut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 karena wasilah al-adu syahwat ya kenapa jadi perangkat senjata bom atau nuklirnya setan itu yang paling dahsyat itu namanya syahwat ya syahwat syahwat nik keinginan keinginan rendah jadi kita-kita ini enggak ada yang selamat Pak saya apalagi setiap hari ketemu yang macam macem ya. Mulai dari jamaah yang begini sebelum itu, setiap hari godaan saya lebih kencang dari Bapak Jangan dikira saya selamat, enggak. Saya enggak selamat. Kalau Allah enggak bantu saya, saya enggak selamat. Maka mohon doanya, semoga saya selamat. Amin, ya 'Alamin. Dan kita juga doakan Bapak Ibu, ya. Semoga selamat juga. Ini berat, persoalan ini dulu bersisa lewat karena masalah ini. ya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 Syahwat itu hanya bisa dikuatkan dengan makan dan minum. Benar ya, syahwat selama lahannya syahwat ini disuburkan dengan makan dan minum, maka setan pun gampang nyangkulnya. Gampang setan nyangkulnya.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 Orang Barat kan nggak punya pengobatan ala ya, dicabut-cabut gitu. Darahnya nggak ada, pijit kan nggak ada, kolak nggak ada. Mereka mainnya ngobatin darah. Kalau kita jalur pintas, buang darahnya sama. Assalamuhi, hijamatus syayatin. Jadi ini boleh kita sebut sebagai sebuah istilah: puasa itu hijamah, mengeluarkan syaitan, melemahkan syaitan. Ya. Mau nggak main setan ya, kalau nggak sempat senin kemis, dak puasa daud minimal puasa tiga hari dalam sebulan. Ya, jatah badan itu, Pak. Nah, mengenai uh, puasa nanti, dia sebutkan di sini beberapa anjurannya: ya tahapus sahur, water dianjurkan sahur, dan diakhirkan.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 Wataajilul iftar wa ayifturo alat tamarnya, mendahulukan berbuka dan berbuka dengan tamar. Nah ini karena tamar kurma itu dulu paling mudah. Ya. Wajudhabul jauz fir Ramadan, wafiqul makruf wakas 100 saadaqah. Ekstidaan Rasulullah. Dianjurkan di bulan Ramadan kalau kita sudah biasa dermawan di bulan Ramadan dermawannya naik berkali lipat.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 di Dianjurkan dirasah Dirasah di sini bisa artinya belajar Quran Bisa diartikan tilawatul Quran Lalu itikaf di akhir ya. Tapi saya menganjurkan Amalan yang paling afdol itu bukan banyak hatam Quran Tapi kita membaca Quran, kalbu kita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 Ha, rasa itu muncul, baru baca Qur'an lagi Begitu pak terus Jadi seumuran kita-kita kita ini Apalagi sudah di atas 40, 50, 60 Gak usah ngejar tujuh kali khatam nggak usah Capek pak ya? Ngamal tuh nggak usah ngoyo atau ngoyo ya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 yang dikolaborasikan dengan zikir intinya Qur'an ingat Allah bukan lalu ada orang baca Qur'an gak ingat Allah Afdol gak baca Qur'annya enggak maka di saat orang lagi begitu Afdahlul zikri la ilaha illallah zikir yang Afdal adalah la ilaha illallah kalau zikir la ilahnya sudah nancep di kolbunya qawlus baru kembali ke Qur'an lagi lalai lagi kalbunya balik lagi ke zikir, salat 2 begitu. Mau ngamalin begitu. Jadi nggak usah enggak usah terlalu buru-buru baca Quran yang santai aja. Ya. Mau Pak begitu. Jadi ustaz saya ikut komunitas ini komunitas ini. udah ini komunitas buat diri sendiri jadi komunitas diri sendiri. Kapan kita akan bisa mengatur diri kita sendiri Pak? Kenapa katam Quran aja harus pakai komunitas?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 Quran kan zikrullah tapi kok buru-buru kalau baca Quran mestinya tenang tapi banyak orang baca Quran kok malah tambah galau mikirin khataman khataman khataman ya taib dan disebutkan di sini Nabi sallallahu alaihi sallam jika di akhir 10 hari terakhir ya dakhal al-ashar shadda mi'izarah jadi Nabi itu pakai sarung ya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 Masuk ke rumah, ketuk, ketuk, semuanya Keluarga nabi kan banyak, istrinya sembilan waktu beliau mewafat Lalu anaknya, istrinya, sepupunya itu dibangunin semua Nah disitulah sunnahnya membangunkan orang Qiyamul Lail Jadi kalau ada orang nanya, ada gak sih dalilnya ini dalilnya? Dulu metodenya manual, satu-satu, sekarang bisa lewat toa <laughs> ya Bukan tua Pak ya, toa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 puasa orang umum. Puasa umum itu puasa dari makan, minum dan jima. Cuma itu. Tapi matanya gelalatan. Telinganya masih suka gosip. Lidahnya masih suka cari lawan. Nah, makan ini aktif-aktif sosmed yang beda-beda faham udah stop-stop dulu deh ya.